Halo semua, selamat datang ke channel youtube Cak Mozi. Hari ini saya berkolaborasi dengan abang Cak Mojib <laughs> Oke, okay, Assalamualaikum semuanya Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya robbal Alamin Okay, gimana Koji Sehat Ya Ya, sehat. Daripada Jakarta. Daripada Jakarta. Jogjakarta. Jogjakarta dan selepas itu datang Solo. Solo. Ah, dan lepas uh, ni, lepas ini pergi ke Surabaya. Surabaya hmm. guys, okay. Jadi Koji ini ada empat kota, ada empat ya, empat ya? ya, kota 4 ya. Kota. Jakarta, Jogjakarta, hmm. Solo sama Surabaya. Hmm. Dan akan kembali lagi tiga puluh tiga hari bulan. Tiga ya. hari bulan dia akan balik ke Malaysia, Malaysia. Ah. Yeah. Oke, okay, karena Kojida sampai sini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak juga. ada ah, berkunjung kepada kita di Solo ya. Eh. Hmm. Oke, okay, kita tak nyangka, tak tak sangka lah guys. Hmm. Sebab apa dulu kan kita collab ya yeah. kan dia ya, virtual. Hmm. Nah, sekarang Goji dah datang kat sini guys. Iya, yeah. saya pun tak sangka datang oh. ke sini ya. <laughs> Memang seronok ya yeah, serono, kan. Seronok, yeah, seronok serono. boleh-boleh serono. jumpa dengan uh, adik Goji hmm. kan. Kita dah awal pertama kali collab yeah. ya kan. Yeah. Saya dah anggap dia tu sebab macam adik saya macam tu lah. Ah, hmm. uh, tu sampai sekarang eh hey, dia datang kat sini ya. Ah, yeah. pada master masih tutup. Jadi tak boleh ta Tapi Aha. sekarang. Tak buka Oke, okay. nah di sini guys kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Koji ya kan. Bagaimana istilahnya kehidupan di Jepang, terus kehidupan di Malaysia, mm. terus kehidupan di Indonesia. Okay. Nah ini ada tiga yang di yeah, ada, yeah. ada tiga kan. Nah di Jepang, mm. kehidupan di Jepang itu macam mana? Kehidupan di Jepang uh, macam sibuk lah. Ah sibuk ya. Yeah. Yeah. Kalau sudah bekerja, uh -huh. karena bekerja dari awal pagi sampai malam. Oke. Okay. Yeah kawan saya uh, baru mulai bekerja di syarikat hmm. dia selalu memenai story Instagram hmm. uh, memang susah bekerja di Jepang Oh hmm. jadi uh, kehidupan yeah. ya sosial daripada di Jepang itu memang kebanyakan uh, sibuk yeah, ya? sibuk uh, sibuk hmm. dengan pekerjaan-pekerjaan yeah. Nah macam mana dengan kehidupan di Malaysia? Pak uh, kehidupan di Malaysia uh, manakala lebih uh, santai-santai Oh lebih santai, -santai. Oh, santai. Lebih santai. Yeah. Oke, okay, hmm. jadi selama kau di Jepang hmm. itu merasa sibuk sekali. Yeah, sibuk. Ketika di Malaysia santai-santai. Hmm. Santai-santai. Tapi pekerjaan masih ada. Maksudnya aktivitas macam hmm. tuh. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. masih ah, ada. Yeah. Aha, macam tuh. Hmm. Tapi tak seteruk daripada yeah. Jepang. Ya, ya, ya. Oke, nah yang terakhir ya, kan, hmm. selama berada di Indonesia nih, macam yeah. mana kehidupan di Indonesia yang kau rasakan? Hmm. Saya duduk di sini. Setakat ini selama lima hari, jadi kurang pasti sebenarnya, tapi uh, mungkin hampir sama dengan Malaysia. Ah, hmm. jadi kehidupan di sini hmm. dengan di Malaysia hampir sama. Mungkinlah. Ah, yeah. seperti itu. Hmm. Oke, okay, jadi ini kesimpulan Koji selama lima hari ya. Hmm. Jadi uh, dia juga tidak meyakinkan dirinya hmm. yeah. bahwa istilahnya kehidupannya sama, tapi setakat ini hmm. ya kan. Koji uh, berada di Indonesia yeah. dan merasakan bahwasannya hmm. Indonesia dan Malaysia kehidupannya hmm. hampir sama yeah. seperti itu guys hmm. So kita pernah lihat ya kan adik Koji ini berpuasa satu bulan Iya yeah, satu bulan tahun ini Berpuasa Ramadan Iya yeah. Masya Allah hmm. Jadi kita pun guys berpuasa wajib kalau bagi muslim hmm. ya kan bagi yang beragama islam hmm. itu wajib hukumnya untuk berpuasa Dan adik Koji ini hmm. mencoba merasakan macam yeah. mana apa nama tu ya perasaan ataupun hmm. yang dirasakan oleh koji ketika berpuasa. Hmm. Nah di sini niat awal eh, niat awal berpuasa itu apa? Uh, di Malaysia kemainya kang uh, layak Malaysia orang Islam kan. Aha, betul. Jadi kalau dulu di Malaysia saya perlu faham apa itu agama Islam. Okey. Um, untuk faham apa itu agama Islam, kena saya rasa kena berpuasa juga. Ah untuk sendiri. merasakan. Ya. Ah untuk merasakan. Hmm. Uh, macam mana istilahnya yang yeah. orang Islam rasakan ya yeah, ya yeah, ya yeah. Oke okay. Nah, daripada puasa tadi itu mm. Apa yang Koji dapatkan Daripada puasa itu sendiri Selama satu bulan mm, Selama satu bulan Saya uh, dapat kontrol myself Control. Oh, uh, Terus Kontrol myself mm -hmm. Dan uh, mela saya rasa sangat susah Untuk okay. puasa Tapi makin biasa dan Makin lasa seronok juga. Mm -hmm. Berpuasa dengan layan Malaysia sekali. Hmm. Betul betul betul betul. Jadi yang uh, kau dapatkan adalah boleh mengontrol mm. ya kan? Iya. Yeah. Boleh mengontrol diri sendiri yeah, macam tu lah. Yeah. Jadi belajar belajar, belajar yeah. mengontrol mm. diri sendiri. Iya. Yeah. Dan apakah yang dirasa mm. ketika, mm. ya kan, selesai puasa, mm. kan hari raya tu? Mm. Nah, kau jidap apa yang dirasakan ketika selesai daripada berpuasa tu? Serpastu saya rasa seronok. Seronok ah, memang seronok, uh -huh. hmm, dan memang uh, susah juga. Susah, hmm, tapi hasil uh, pas ber berpuasa ada uh -huh. hari raya, kan? Ah, betul, hari raya Jadi, uh, saya rasa uh, memang uh, gembira gembira Melas uh, dapat melaksanakan berpuasa dapat melaksanakan ya, puasa sebab, uh, sambut hari raya bersama-sama ah betul hmm. jadi ramai juga kawan-kawan yang masa itu berpuasa eh? uh, ya yeah, iya saya tinggal di Kuala Lumpur uh -huh, bersama uh, tiga kawan nah tiga kawan uh, seorang uh, gagal oh seorang gagal, gagal sebab dia sakit perut oh sakit yeah, perut oke okay. dan uh, dua orang yang lain uh -huh. juga uh, dapat berpuasa oh berpuasa yeah. jadi ada tiga, tiga orang ya yeah, tiga orang Koji dengan kawan, kawan. dua yeah. oh yeah, Tania yeah. keren hmm. jadi uh, itulah guys kita bisa apa namanya ya melihat hmm. bahwasannya Koji yang uh, notabennya bukan seorang Muslim tapi dia boleh menjalankan puasa hmm. nah bagaimana dengan kita yang orang Muslim yang istilahnya keyakinan kita, ya kan, tentang puasa, bahwasannya puasa itu wajib bagi kita. Hmm. Tapi kita kadang tidak menjalankannya. Jadi, ini sebuah teguran bagi kita. Tapi yang terpenting adalah kauji dalam berpuasa itu hmm. sendiri ada niat khusus, ya kan. Hmm. Ada niat ibadah, ibadah kalau di dalam Muslim. Hmm. Jadi, kita kena belajar lagi, kan. Hmm. Kalau kauji nak mendalami ilmu hmm. daripada agama Islam, hmm. ya kan. Nah, kauji nanti ketika berpuasa itu akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan. Nah, selama berpuasa kemarin tak dapat tak ketenangan dalam hati uh, macam selesa hati uh, ah yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah. ah itulah Bila berpuasa Aha. berbuka berbuka yeah. ah, macam tu jadi kalau kita dah dapatkan itu hmm. ah yang terakhir adalah kalau di dalam Islam ya yeah, kan berpuasa itu di dalam hadis, ya kan disebutkan ini sabda daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, Nabi Muhammad. Tahu tak Nabi Muhammad? Iya, tidak ya, tahu. Hmm. Nabi Akhirul Ambia. Hmm. Jadi Nabi yang terakhir yang kita wajib mengimani hmm. dan juga mempercayainya. Hmm. Seperti itu mencintainya juga. Nah di sini kalau kita berpuasa, maka pahalanya sangat-sangat besar kalau dalam Islam. Pahala, Pahala. balasan. Ah balasan, uh, balasan ah. syurga daripada ah, okay. Allah subhanahu hmm. wa ta'ala macam itulah jadi kalau kita sebagai muslim hmm. maka kita akan mendapatkan itu kan hmm. tapi kalau kita bukan muslim maka kita hanya mendapatkan ketenangan hmm. ketenangan dan juga bisa kontrol hmm. uh, yourself lah macam tu. dan itulah hakikat daripada puasa itu sendiri hmm. jadi puasa itu ada dua nikmat hmm. Yang pertama nikmat berbuka, hmm. yang kedua adalah nikmat ketika kita berjumpa dengan Allah, hmm. berjumpa dengan Tuhan kita. Ah, oh. kalau dalam Muslim macam tu. Jadi, hmm. saya sayangkan Khoji kan. Hmm. Khoji juga sayangkan saya, hmm. maka kalau Khoji sama-sama dengan agama saya, hmm. maka kita akan berjumpa kelak di syurga. Hmm. Tapi kalau Khoji tak sama, hmm. macam saya Muslim, Khoji tak Muslim, hmm. maka kita tidak akan berjumpa di syurga. Hmm. Jadi, agar supaya sayang saya kepada Khoji, Khoji sayang kepada saya, itu kita boleh berjumpa nanti ketika sudah mati, hmm. maka... Kita memang harus seagama macam hmm. tu. Maka daripada itu, kita memang betul-betul kalau Koji nak belajar, ha, boleh kita belajar. Hmm. Supaya apa? Ketika persahabatan kita di dunia ini boleh kekal nanti ha, sampai kepada akhirat. Hmm. Ha, itulah intinya. Oh, macam itu. Jadi, kalau sekarang Koji nak belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, hmm. mengenal, kan? Daripada Islam yang ada di Malaysia hmm. ataupun di Indonesia, itu semua hampir sama. Hmm. Adalah mengeratkan ukuhah, mengeratkan persaudaraan. Ha, kita saudara ada saudara karena hubungan keluarga hmm. ayah hmm. bapa kita. Ada juga saudara seagama. Ha, macam koji sekarang agama kan, agama yang bukan Muslim kan hmm. sekarang. Nah koji bersaudara dengan yang seagama. Hmm. Tapi koji tak bersaudara seagama dengan saya. Hmm. Ketika kita Seagama maka Koji termasuk saudara saya seagama hmm. dan ketika dah saudara seagama kita akan masuk ah, ke dalam syurga nyaa Allah hmm. ah, ke dalam syurga dan kita akan kekal di dalamnya nanti oh. bersama macam tu jadi okay. kita tak hanya bersama di dunia hmm. kita boleh bersama nanti sampai hmm. di syurga ah, lah kalau di dalam Islam ah, mengajarkan macam tu oh. dan Islam adalah rahmatan lil alamin Islam itu yang istilahnya memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Hmm. Uh, kalau Koji tengok dekat Melayu, Melayu Muslim, uh, macam mana pandangan Koji tentang orang-orang Melayu sana hmm. yang beragama Islam? Saya berhubungi dengan satu keluarga, apuan hmm. Aidah di Kampung Paridek. Uh, keluarga mereka memang lembah uh, lembut, hmm. memang uh, baik hati terhadap terhadap uh, yang lain Ah, oh, hmm. macam itulah yeah. Jadi kebanyakan uh, ketika kita berjumpa dengan Melayu ke orang-orang Indonesia ke yang memang agamanya Muslim dan dia mengamalkan hmm. apa yang sudah ada dalam ajaran Islam hmm. maka kelembutan, kenyamanan, hmm. keselesaan di dalam kehidupan itu akan ada macam itu sama halnya dengan kita lah mau agama apapun hmm. ya kan kita tu diajarkan dalam agama kita untuk sopan santun kepada hmm. orang lain. Kan? Kalau kita diajarkan untuk menyakiti, tak. Semua agama tak ada yang mengajarkan hmm. kamu kena menyakiti seseorang, hmm. tak kan? Ha, hmm. nah, yang ada adalah kena menyayangi, menghormati, ya kan? Hmm. Antara yang muda Ya, kepada yang tua menghormati, antara yang tua kepada yang muda menyayangi. Itu saya yakin, setiap agama mengajarkan itu. Betul lah, yeah. yeah. uh, faham kan? Faham. Yeah. Uh, jadi, kalau kita istilahnya ada salah satu agama yang mengajarkan untuk menyakiti, nah itu sebenarnya bukan daripada ajaran agama hmm. itu sendiri. Itu macam dia, otak dialah yang bermasalah macam itu. Hmm. Oke okay, guys, <laughs> so sangat-sangat serius sekali. Dan ya, hmm. mungkin pertanyaan terakhir, ya. Pertanyaan terakhir di sesi ini, hmm. kita akan bertanya kepada Koji, "Eh, uh, macam mana perasaan pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia?" Oh, pertama kali, rasa... Uh, yang pertama... Aha. Ada James sangat. Ho oh, James, <laughs> sebab sebab Koji ini duduk ke Jakarta uh, lah. Jakarta ah, ya. Jakarta. Memang James James James. Okay. Dan yang kedua makanan di Indonesia lebih uh -huh. uh, pedas. Oh lebih pedas. Daripada makanan di Malaysia. Di Malaysia. Yeah. Okay. Uh, dengan makanan Jepang macam mana? Makanan Jepang tu biasanya tidak ada makanan pedas ada, tapi uh -huh. kalau nak mak makan makanan pedas Kena tambah diri sendiri. Ah, okay, okay. Yeah. Tapi kalau kat sini, mm. ah, pedas campur yeah, sekali yeah, kan. Yeah, yeah. Ah, mm. Suka tak dengan masakan yang ada di Indonesia? Ia yeah, memang suka. Okay, yeah. memang suka. Ia yeah, khususnya bakso besnya. <laughs> okay, nanti ada vlog Kauji makan bakso juga akan. Mm kemarin juga Koji buat vlog kan. Ya, yeah, uh, vlog, vlog yeah. uh, untuk kawan-kawan semua hmm. ya. Yang nak tahu macam mana vlog hmm. daripada Koji, hmm. boleh tengok di channel Koji Jepun. Ya. Yeah. Ah, okey. Nah, mungkin ini saja sesi pertama kita. Dan kita akan lanjut ke sesi kedua. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Koji, yang insya Allah Koji dan saya juga akan menjawab seperti itu. So, terima kasih buat kawan-kawan semua. Yang ada tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami pamit untuk diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.